Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Semoga kita semua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 tidak terjadi kesalahpahaman karena hanya terpengaruh oleh judulnya saja. Ya, begitu melihat uh, judul di thumbnail ini, kemudian langsung bereaksi berkomentar negatif. Ya, sebaiknya ditonton sampai selesai. Ya, nah, Mbak akan uh, sedikit menyinggung mengenai beberapa ramalan ramalan peristiwa atau kejadian di tahun 2023 nah ramalan tahun 2023 ini memang mengerikan ya atau menakutkan teman-teman sendiri mungkin sudah banyak melihat di banyak media sosial di youtube, di tiktok, di twitter kemudian facebook dan lain sebagainya Ya, banyak sekali paranormal yang memprediksi ya, atau meramalkan bahwa di Indonesia tahun 2023 nanti akan terjadi banyak peristiwa atau kejadian-kejadian yang eh, menakutkan. Ya, akan ada tsunami, akan ada kerusuhan di mana-mana, kemudian Jangan dekat-dekat dengan air dan lain sebagainya. Belum lagi dampak negatif yang akan ditimbulkan. Ya adanya resesi dunia tahun 2023. Ini terasa menjadikan kita semakin pesimis ya. Menyongsong tahun 2023 semakin khawatir, semakin takut. Nah benarkah kondisi Indonesia akan separah itu? Tentu, kita harus selalu berpikir positif, selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang tahun ini, ini termasuk tahun basah, jadi kalau curah hujan itu sangat tinggi, itu sudah biasa, lumrah gitu ya. Jadi volume air akan e, di mana mana maksudnya volume air di daratan ini pasti cenderung lebih banyak dan itu sesuatu yang biasa ya. Kemudian eh, mengenai dampak negatif ya, akan terjadinya resesi dunia atau terdegradasinya perekonomian dunia, ya percayalah bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia ini termasuk negara yang terkuat ya, ketahanan pangannya, ini kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan negara uh, Eropa atau Amerika dan sebagainya, tentu kita insya Allah uh, paling kuat ya kondisi pangannya sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut mengenai dampak resesi dunia tahun 2023 nanti Yakin dan percayalah bahwa negara kita Indonesia ini nanti insya Allah tetap dalam kondisi yang aman terkendali, insya Allah semuanya akan baik-baik saja di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa ini masih banyak waliullah ya, banyak orang-orang soleh yang selalu taat beribadah, ia ya, mengagungkan asma Allah, memperbanyak uh, amal kebajikan. Tentu saja, selagi banyak orang-orang soleh yang taat kepada Allah, mau menyebut asma Allah, mau beristighfar kepada Allah, bersolat Nabi, dan lain sebagainya, kita semua akan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun nanti ada peristiwa bencana alam, dan lain sebagainya, Insya Allah, itu sesuatu yang lumrah, yang biasa ya, termasuk siklus kehidupan ini. Itu semua sudah menjadi sunatullah, ya. Kita semua harus tetap kuat, tetap sabar dalam menghadapi semua itu, ya. E, hanya saja memang mbak perkirakan ya suhu politik di Indonesia ini akan semakin memanas Jadi nanti kita akan bisa menyaksikan, bisa melihatnya yang asalnya teman nanti kemudian berubah menjadi lawan Sebaliknya yang semula e, menjadi lawan politiknya akan e, berubah menjadi Kawan dan itu nanti akan terjadi di tahun 2023 nanti. Tetapi meskipun uh, suhu politik ini uh, akan panas, ya, uh, Insya Allah uh, semuanya masih bisa terkendali, ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Robbal alamin dan pesan terakhir untuk menghadapi tahun 2023, kita harus tetap optimis, ya, tetap semangat berikhtiar, berusaha, berjuang demi uh, kemaslahatan kehidupan kita di masa mendatang dan jangan lupa uh, terus perbanyak amalan ikhir doa untuk uh, kebaikan dunia akhirat kita kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajma'in tsumma warahmatullahi wabarakatuh